Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Syahmujib. Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay, miring gak sih guys Oke okay. <laughs> Dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada malah bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, di sini kita akan meresens sebuah video, guys, yaitu dari video Bangere yang sudah di-upload 10 hari yang lalu kayaknya ketika di Bukit Bintang seperti itu. Nah, di sini ojo dibanding ke menggegar di Malaysia. Abang Andy TK nyanyi. Ah Nah, di sini ada dua video sebenarnya, guys. Jadi, kita akan melihat Fikri nyanyi, ya kan? Dan juga, saya melihat suasana di sana, di Bukit Bintang ini, 10 hari yang lalu. Karena waktu itu saya re kalau nggak salah, videonya Cak Lonjong seperti itu, dan beliau nyanyi seperti itu. Dan di sini ada Bang Re yang nge-record juga, Nge-record abang Indy nyanyi, guys. Saya penasaran sekali. Jadi, jom kita tengok videonya bersama. Let's go! Tiga. Orang. Sedak suara abang nih, asli oh! Oke okay, ini Bang Endi nih Wow Ternyata lagu ini juga Ojo dibandingkan ini Viral juga ya di Malaysia ya Oke okay, Bang Re hafal banget <laughs> kelaput oke okay. ini bangre gak nyanyi ya Harus nyanyi Bang Re ini oh, ada subscriber minta foto bareng banding banding sai oh, ya, oh. <laughs> Kenapa mereka gitu ya <laughs> Iya, terbawa suasana, kayaknya ya. Oke, okay. memang rame banget di sini asli. E ah -e <laughs> masya Allah. Mongkol, <susuk> seru guys. Bang Ed akhirnya buka-buka. Tegas buka. <guluh> kekan. Kecil saya. <Sess> Ku berharap kau mengerti hati ini. Aduh. <Sess> Waduh, banyak yang kelihatan ini ada apa kerangan? Oke. banyak Hati ini. aja. Subscriber semuanya. Thank you. Thank you. Luar biasa. Kau. Keren suara bugnya, keren keren banget asli, ya. oke okay, luar biasa. Oke okay, dan itulah tadi ya Ojo dibanding-banding ke okay, menggegar di Malaysia dan Abang Andy ikut nyanyi guys asli ketika Abang Andy udah gini-gini gitu kayak Wow gitu kayak pecah aja suasananya gitu guys dan Oke okay, kita akan melihat ya Fikri di sini menyanyi guys ya power gila suara Fikri kita enjoy aja guys cela Oke okay, langsung saja guys kita play videonya let's go Oke. Okay. Seleranya fikri ini bagus ya untuk musiknya. Inggris barat, barat masalahnya saya nggak ngerti <laughs> enak suaranya. Wow, motor-motornya keren banget nih. Oh, ada itu apa namanya? Wow, oh, ini cafe ya. Saya kira tadi studio musik ya Keren keren saya nggak ngerti apa artinya gitu guys asli tapi enak didengar Oke, okay. saya enggak tahu ya, <laughs> lagu ini, tapi nadanya enak, guys. Musiknya enak. Rock Cafe Empire, Empire Rock Cafe Oke okay. Wow Oke okay. kenapa Fikri gak nyanyi di Ini ya Bukit Bintang ya Harusnya nyanyi dia guys Bagus banget dia suaranya gitu kan Dan ketika menyanyikan lagu ini juga Pas banget gitu Dan saya gak tahu lagu ini Tapi enak didengar gitu loh guys Enak pokoknya Ya pokok pokoknya eh, jadi takut salah <laughs> Kayak mas Toha gitu kan Pokoknya ditebang <laughs> Dan itulah tadi guys ya Abang Andy, Bangere, Fikri Tapi di sini oh, Cak Lonjong udah kemarin ya Kita udah react ya Cak Lonjong yang nyanyi seperti itu di Bukit Bintang Seperti itu guys Dan seru sih mereka asli Seru banget Ya Allah senang seronok gitu kan Semoga kekal selamanya ya persahabatan mereka berempat ya termasuk teman-teman semua yang gak bisa ikut Anton ya kan Ada juga Elsa ada juga Adam PRP dan lain sebagainya yang mereka mungkin punya kesibukan masing-masing Dan Alhamdulillah mereka berempat ini bisa terwujud ya cita-citanya bersama seperti itu Harusnya Anton juga ikut, tapi dia buat planning baru. Planning baru kayaknya awal tahun atau nggak tahu juga sih. Mungkin dia akan kasih tahu kita nanti juga kalau istilahnya dia udah mau ke Malaysia seperti itu. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Ya, support terus mereka, Bang Fikri, ya kan? Bang Andy, Bang Rey, Cak Lonjong itu. Pokoknya di support terus guys Subscribe dan share video-video mereka Agar supaya mereka tuh lebih semangat lagi ya Nah Bisa jadi bakalan ada istilahnya agenda kedua Agenda ketiga untuk ke Malaysia Seperti itu guys Oke terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh